3, 4, terus Sampai 30000 Karena tadi maksimal 30 .000. Namun yang kita gunakan Ini hanya sampai 5 nah, Sudah Minimumnya 1 Maka di disini paling kecil 1 Ini langkah pertama Langkah 2 Sekarang langkah ketiganya Kita ingin mengelengkan angka ini dengan data nama di sini nanti, agar muncul di sini, satu, Agiska, nomor dua, Ahmad Riko sudah berubah semua. Tiga, Amelia. Jadi, kita kalau ingin mencetak, ngeprint, tinggal nomor absen satu nah, ini sudah. juga sudah jadi kita tidak perlu memerlukan surat keterangan lulus ini berlembar-lembar cukup hanya satu lembar saja kita menggunakan spin control ini uh, bisa untuk mencetak banyak data assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih setia dengan channel bambang siripno kali ini marilah kita belajar bersama dengan materi cara praktis membuat spin control pada Excel dengan materi sederhana ini semoga dapat bermanfaat saya mohon subscribe like dan share ya Marilah kita ikuti tutorial kali ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim semoga dapat membawa barokah untuk mengawali kegiatan tutorial kali ini yaitu kita ingin membuat spin control pada data Excel yang nantinya kita untuk mempermudah dalam mengontrol data sekaligus mempermudah pula dalam pencetakan tidak usah perlu membuat file banyak maka kita cukup kontrol dengan spin control sudah datanya sudah beralih sendiri pertama-tama kita membuka Excel kemudian Excel ini kita akan membuat data misalnya kita data set aja nomor dan nama misalnya nomornya kelima kita buat nama misalnya Ahmad yang kedua Budi yang ketiga Siti empat Yuni kelima yoga tetap kita atur Data sudah ada, 5 kita ratakan, kita diskotasi. Kemudian, kita ingin membuat spin kontrolnya, kita di sini membuat uh, bagannya dulu. Misalnya, ini untuk penempatan nomor, kita merjadikan, kemudian kita ketik satu, ini kita beri warna, misalnya, terus angkanya kita perbesar, perbesaran. Nah, ini untuk tombol angka. tombol yang kedua adalah untuk namanya kita mercetkan pula kemudian sama ini bisa seperti ini atau kita free warna yang lain misalnya kuning ya setelah tombol nomor sudah ini tombol lama sudah sekarang kita ingin membuat tombol naik turunnya spinnya maka, kita ambil di sini pakai developer. Kita cari developer, kita klik, kemudian kita cari insert ke dan alat. Kita ambil di sini form kontrolnya banyak, kita memilih yang tombol naik turun ini, kemudian kita pastikan di sini. Kalau sudah kita klik kanan, maaf kita klik kanan, kita cari di sini kalimat yang berbunyi format kontrol. Kemudian di sini kontrol kita klik, current volumenya nol, minimum volume disamakan dengan nomor yang ada di sini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 maka sellingnya ini kita samakan dengan selling yang ada di angka ini yaitu ini kita klik sudah selnya ini sel H3 kemudian kita oke okay. kita sekarang menguji coba untuk sel angkanya ini satu kita klik atas 2 3 terus sampai30.000 karena tadi maksimal namun yang kita gunakan ini hanya sampai 5 nah, sudah minimumnya satu maka di sini paling kecil satu ini langkah pertama langkah dua sekarang langkah ketiganya kita ingin mengelengkan angka ini dengan data Nama di sini nanti agar muncul di sini, maka kita buat rumus, kita berikan sama dengan, kita samakan dengan angka ini. Oh, maaf, rumusnya, saya ulangi, di sini agar sama, ketulis sama dengan, kemudian untuk ngelengnya adalah pakai rumus vlog. blokop ini blokop kita beri kurung buka yang kita linkan adalah yang pertama adalah nomor kemudian seluruh data kemudian seluruh data terus titik koma lagi karena nomor sudah berarti tinggal nama nama berada di kolom nomor 2, ini 1 ini 2, maka kita tulis 2 kemudian kita samakan dengan 0 kita kurung, tutup ya yeah. ini kita berbesar supaya kelihatan yeah. nomor 1 Ahmad Nomor satu, Ahmad, sama kita naikkan dua budi. Dua budi, sama tiga, Siti empat, Yuni lima, juga Jadi, sudah dapat meleng di sini dengan data yang ada. demikian cara pembuatan spin kontrolnya sekarang untuk ini datanya sederhana untuk prakteknya kita mencoba dengan data sesungguhnya nanti ini manfaatnya banyak sekali ini saya punya contoh Oh eh, ya, di sini kita ingin Mengelengkan surat keterangan nulus ini yang berisi nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional, dan sekolah asal. nah Ini kita lengkan sama. Ini seperti kontrolnya ini nomor, namun ini tidak seperti nama. diberi seperti nama juga boleh nggak boleh. Ini hanya contoh saja. Kemudian datanya kita lihat datanya datanya siswa seperti ini jadi banyak terus kita masukkan ke nomor in nomor satu namanya ini kita lihat di datanya. Nomor satu betul ini induknya ini aniesnya ini tempat tanggal lahir juga sama. Kemudian kita lihat nomor dua. Nomor satu Agiska. nomor dua Ahmad Riko sudah berubah semua. Tiga Amelia. Jadi kita kalau ingin mencetak ngeprint tinggal nomor absen 1 nah, ini sudah jadi terus absen 2 sudah jadi kita tidak perlu memerlukan surat keterangan lulus ini berlembar lembar cukup hanya satu lembar saja kita menggunakan pin kontrol ini uh, bisa untuk mencetak banyak data jadi meleringankan tugas kita Ini sebagai contohnya Demikian tutorial pada kali ini Terima kasih dengan setianya Bersama saya Bambang Surepno Telah belajar bersama untuk berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat bagi yang belum memberikan subscribe, like dan share Silahkan untuk memberikannya. Dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.